Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang siang ini saya akan merombeskan batu akik ini batu akik kecubung ungu anda bisa lihat ini kecubung ungu Atau ini berapa sih ya satu dua tiga empat masih 9 ini kecubung kecubung lokal ya anda bisa lihat ini ini asli batu ini dimensinya kecil ya dimensinya kecil ini kurang lebihnya segini ya, kita akan ukur kurang lebihnya berapa ini ini sekitar 9 mili kalau lebih sekitar mili ini kayaknya ini hampir merata ini ya ini satu cm ini kayaknya hampir semua sama ini ya Oke, okay, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Jangan lupa untuk dibeli yang harganya Rp 35.000 Untuk bayar di tempat dengan dengan dan ketentuan berlaku Minimal beli 2 Ini tinggal berapa ini? Ini batu-batu ini batu asli ini Ini pening tapi ini memang batu-batu asli ini konverjakan atau sintetis atau mitasi atau lain sebagainya jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan dibeli harganya Rp 35.000 satu batunya kalau dulu harganya jangan tanya ini keren ini harganya ini ada berapa ini, 9 atau berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 9 Dua. kita akan update untuk apa namanya, stok kita oke terima kasih, sebenarnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh